memiliki klausul rilis yang bisa membuat dia main di Real Madrid pada musim 2024. Erling Braut Haaland adalah pemain yang paling gemilang pada bulan ini. Sebelumnya, sempat ada keraguan tentang apakah Erling Haaland bisa mentransfer performa luar biasa dari Bundesliga. Keraguan atas performa Erling Braut Haaland itu kini telah hancur tak bersisa. Penyerang Manchester City Erling Haaland sejauh ini telah berkontribusi langsung pada 20 gol dalam 11 pertandingan. Seperti yang dilansir dari Marka, ayahnya mengatakan bahwa Haaland mungkin bermain di beberapa liga top Eropa. Sebuah laporan dari El Chiringuito mengklaim bahwa ia memiliki klausul pelepasan yang akan memfasilitasi kepindahan itu, khususnya ke Real Madrid. Marka mengatakan klausul pelepasannya ditetapkan pada 200 juta euro hingga 2025, ketika akan diturunkan menjadi 175 juta euro. Tetapi, program kontroversial itu percaya bahwa pemain Norwegia itu akan diizinkan pergi ke Los Blancos dengan persyaratan yang menguntungkan pada 2024. Sementara El Genniguito cenderung baik-baik saja terhubung ke Real Madrid. Kurangnya spesifikasi menambahkan elemen keraguan tertentu. Tidak diragukan lagi, Los Blancos kemungkinan akan mencoba untuk mendapatkan salah satu dari klien Bape atau Erling Haaland di tahun-tahun mendatang. Baik City maupun Paris Saint-Germain tidak akan memiliki banyak keinginan untuk memudahkan Real Madrid untuk mendapatkan Erling Haaland. Federico Valverde sudah jauh lebih percaya diri di Madrid Federico Valverde telah menjadi andalan di lini tengah Real Madrid. Dia menegaskan bukan pemain yang seperti tiga tahun lalu. Fede Valverde hari ini bukan pemain yang sama seperti tiga tahun lalu. Dengan usaha dan kerendahan hati saya mendapatkan ini, saya merasa sangat penting di klub hari ini," kata Valverde kepada media Uruguay yang dikutip dari Managing Madrid. Valverde sebetulnya cukup sering bermain sejak 2019, namun dia jarang mencetak gol dan kerap menjadi pengganti. Bersama pelatih Carlo Ancelotti, peran Valverde jauh lebih menonjol. Dia memberi saya lebih banyak menit bermain saat ini. Dia mulai melakukannya pada akhir musim lalu. Dengan satu pandangan, Carlo memberitahu Anda banyak hal dan itu membuat Anda tumbuh sebagai pemain dan sebagai pribadi. Saya tidak starter pekan lalu dan ketika itu terjadi sebelumnya, saya marah, saya belajar. Gelandang berusia 24 tahun itu menegaskan. Valverde membagikan pemikirannya tentang kemampuan untuk bermain di banyak posisi. Dia kemudian menjelaskan posisi yang paling disukai. Saya merasa sangat baik sebagai seorang gelandang, saya pikir disitulah saya bisa menunjukkan kemampuan terbaik saya dan membantu tim. Tambahnya. Valverde mengakhiri wawancaranya dengan berbicara tentang kepercayaan dirinya saat menembak bola. Tembakan yang membentur tiang di tahun-tahun sebelumnya sekarang masuk dan itu memberi saya kepercayaan diri. Hari ini saya lebih sering menembak karena saya lebih percaya diri, saya lebih percaya diri, katanya. Carlo Ancelotti pastikan Thibaut Courtois masih absen. Ensolati pastikan Thibaut Courtois masih absen di laga Real Madrid versus Shakhtar Donetsk. Sang penjaga gawang masih menepi setelah absen pada pertandingan kontra Osasuna di lanjutan Liga Spanyol 2022-2023 akhir pekan lalu. Real melanjutkan petualangannya di Liga Champions 2022-2023 dengan menjamu Shakhtar Donetsk di Santiago Bernabeu Kamis 6 Oktober 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Sejauh ini mereka berhasil meraih hasil maksimal dengan memenangkan dua laga kontra Celtic dan RB Leipzig. Sebelum laga tersebut, Encelotti telah mengkonfirmasi para pemain yang mengalami cedera dan dipastikan absen. Pelatih asal Italia itu menyebut kiper utama Los Blancos di bawah dan Denise Balos dipastikan absen lantaran cedera. Namun, Luka Modric dan Lucas Valsquez akan kembali ke lapangan. Kami masih tanpa Courtois dan dia juga akan diragukan bermain untuk Getafe pada hari Sabtu dan kami juga tanpa Denise Balos karena masalah hamstring. Tetapi Luka Modric dan Lukas Valsquez kembali. Saya masih tidak yakin apakah Modric akan menjadi starter di pertandingan. Mencerai Encelotti dilansir dari manajing Madrid. Sebelumnya, Real Madrid juga telah mengumumkan daftar spot mereka untuk pertandingan kandang melawan Hattar Donetsk nanti dalam pertandingan ketiga babak grup Liga Champions musim ini. di mana untuk kiper nantinya akan diisi antara Lunin, Luis Lopez, dan Kami Pilih mana nih? Tilemans jadi rebutan Madrid, Liverpool, dan Juventus. Tilemans merupakan salah satu gelandang papan atas di Premier League. Ia juga pemain reguler di lini tengah Leicester. Namun sekarang ini, masa depannya di Leicester abu-abu. Pasalnya, kontraknya di klub tersebut berakhir pada musim panas 2023 mendatang. Ia pun sudah sering dikaitkan dengan sejumlah klub pada musim panas 2022 kemarin, akan tetapi ia tetap bertahan di Leicester. Yuri Tileman sempat ditanya soal masa depannya belum lama ini, tepatnya saat kompetisi libur karena adanya jeda internasional. Lebih spesifiknya, ia ditanya soal kontraknya di Leicester City, tapi ia anggar bicara panjang lebar. Saya tidak akan berbicara terlalu banyak tentang situasi kontrak saya saat ini, tegas Tillemans kepada Sky Sport News.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 Per Januari 2023 nanti, ia sudah bisa menggelar negosiasi prakontrak dengan klub lain. Hal ini tentu jadi momen langka sebab tak sering ada pemain bagus dengan status habis kontrak dan masih muda pula. Situasi ini pun kabarnya dipantau oleh sejumlah klub top Eropa, diantaranya adalah Real Madrid, Liverpool, dan Juventus.